Dengan Kapolda Metro Jaya Yaitu Irjen Polisi Papadil ya Nah ini menangis Ini saya bacakan dari media online Demokrasi.id dengan judul Kadipropam Perdisambo Nangis saat disambangi Kapolda Metro Jaya Kenapa? Nah itu judulnya Kadipropam Perdi Perdisambo Nampak menangis Nah, saat disambangi Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran di kantornya pada hari Rabu 13 Juli 2022, Irjen Polisi Firdi Sambo tak kuasa menahan tangis ketika berpelukan. Namun belum diketahui kenapa Irjen Polisi Firdi Sambo meneteskan air mata dalam momen tersebut. Hal ini terungkap dalam video yang diterima oleh awak media berdurasi 24 detik. Ya, mereka bertemu di kantor Kadipropam. Irjen Polisi Fadil Imran datang ke ruang kerja Irjen Polisi Sambo sekira jam 10.00 waktu Indonesia Barat. Terlihat dari video singkat berdurasi 24 detik, Irjen Polisi Fadil memakai seragam dinas kepolisian. Begitu tiba, Irjen Polisi Sambo, Perdi Sambo langsung menghampiri Irjen Polisi Fadil Imran sambil berjabat tangan. Kemudian, Irjen Polisi Fadil Imran langsung memeluk erat Irjen Polisi Sambo sambil diusap-usap supaya sabar menghadapi masalah ini. Tampak juga, Irjen Polisi Perdi Sambo seperti menangis haru ke pundak seniornya yang merupakan Letingan akademi kepolisian akpol 91 itu bukan cuman insinyur ee eh, eh, bukan saja irjen polisi verdi sambo yang mukanya agak sedih kapolda juga terlihat wajahnya tak kuat menahan perasaan yang dihadapi ya pak sambo ini akhirnya kapolda langsung mencium kening sambo Insinyur eh, Irjen Sambo sebagai bentuk kasih sayang antara anggota Kepolisian Republik Indonesia. Sayangnya, tidak ada pernyataan dari kedua jenderal bintang dua tersebut. Diketahui Brigadir C tewas ditembak oleh Barada E di rumah dinas Irjen Polisi Perdi Sambo di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan. Pada Jumat 8 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Brigadir J merupakan sopir sang istri Irjen Polisi Firdi Sambo, sedangkan Barada E merupakan ajudan dari Is Irjen Polisi Firdi Sambo. Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Polisi Ahmad Ramadan menyebut, Barada E menembak Brigadir J karena diduga melecehkan istri Kadipropam. Berdasarkan keterangan dan barang bukti di lapangan bahwa Brigadir J memasuki kamar pribadi Kadipropam dan melecehkan istri Kadipropam dengan dorongan senjata. Kata Brigjen Ahmad Ramadan, Senin 11 Juli 2022. Isadur dari Demokrasi Garing Oke. Okay. Nah, itulah saudaraku ini ya informasinya. Nah, kalau kita lihat masalah ini, masalah yang dihadapi uh, keluarga, Dirjen Polisi Perdisambo ini menuai pro dan kontra ya, karena dianggap ada kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Sampai. Ya. Saya sebagai junior ya, saya sebagai junior seringnya bisa berdoa ya. Semoga para senior bisa melalui cobaan ini. Karena bagaimanapun Dirjen Polisi Perbatasan adalah a senior saya. Dari Pol Akademi Kepolisian Mungkin Bolio 92 ya, Apollo 92, Maka pada Akpol 91. Ya, ini senior-junior kakak adik. Saya juga merasakan kesedihan ini karena ya yang namanya lulusan akademi, baik akademi militer, akademi angkatan laut, akademi angkatan udara, akademi kepolisian, itu memiliki ya suatu hubungan spesial yaitu hubungan batin ya. sebagai senior junior sebagai kakak adik baik yang masih aktif maupun yang sudah purna nah seperti itulah doktrin ya seperti, seperti itulah doktrin yang kami dapat jadi kalau ada senior yang tertimpa musibah, ya kami yang merasa adik-adiknya ini juga merasa ikut sedih. Yang jelas ini adalah sesuatu hal yang tidak diharapkan bersama kejadian ini. Jadi semua sudah terjadi. Semoga... Abang saya, sinur saya, Irjen polisi, Sambo, Tetap tabah, tetap sabar menghadapi ujian ini. Bagi saya ini adalah sebuah ujian. Karena kalau lulusan Akpol 92 dengan bintang 2000 ini sungguh luar biasa. Karena lulusan akabri baik darat laut udara poldri yang 92 yang bintang 2 ini hanya bisa dihitung jari beberapa orang namanya adalah peluncur-peluncur diangkatannya tapi ternyata dalam perjalanan karir ada masalah seperti ini saya mengajak kepada sahabat kura Indonesia agar kita bijak dalam menyampaikan pendapat ya Jangan sampai pendapat kita terarah kepada fitnah. Ya, kepada fitnah atau mungkin kebencian, yakinlah bahwa proses hukum itu akan berjalan. Ya, proses hukum pasti berjalan seperti apa kejadiannya. Yang jelas, kalau saya melihat ya secara pribadi, dengan meninggalnya Brigadir J. Ya, sebagai seorang driver atau sopir jabat, ini pasti berimbas kepada di jabatan, jabatan, pimpinan, pasti. ya Pasti itu, karena ada orang meninggal, apalagi di rumah dinas, pasti berefek kepada karir, maupun jabatan. Memang demikian, kita tetap melihat prosesnya seperti apa. Ya, sekali lagi saya mengajak kepada sahabat orang Indonesia agar jangan kita berasumsi yang akhirnya meninggal menimbulkan fitnah. Kita akan lihat bagaimana proses hukum. Karena Kapolri sudah turun tangan, Kompolnas sudah turun tangan, semua pejabat-pejabat di Polri sudah turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Sehingga kita tunggu hasilnya. Demikian kawan, bagikan video-nya. Sekali lagi saya doakan, semoga senior saya, abang saya, dan keluarganya, urgent Sambo dapat melalui ujian ini, cobaan ini, setiap orang, pasti akan melalui ujian dan cobaan. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka NKRI yang kemati. mati.